ya on. karena ya. hari ini di kalau sudah ada kalau ada staf dari semen dengan Oh, ya, Oke. Ya, ya. hmm. okay. Jadi hari ini kami itu perwakilan uh, dari rakyat Papua. Dari anak kecil, muda, tua semua yang kader wakilan kami datang ke kementerian untuk mau menyerahkan uang yang dikumpulkan oleh mama-mama Papua, hasil jerih payah mereka, keringat mereka dari hasil penjualan, hasil kerja kebun mereka kumpul, datang mau menyerahkan. Toh tahu-tahu kami tidak diterima juga dari LPDP dan dari ke keuangan maupun. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Ketika orang Papua datang langsung menutup-tutup pintu Pagar Ini adalah bentuk salah satu bentuk diskriminasi rasial Bahwa menerima masuk ke dalam kementerian keuangan Itu pilih-pilih apakah orang hitam yang datang atau Orang putih yang datang Orang hitam identik dengan memang kriminal seperti ini Rasis sehingga mereka nggak mau terima kami dalam Dan kami sangat kecewa terhadap Kementerian Keuangan Republik Indonesia Yang mana mereka menolak kami Dan menutupi pagar depan ini Kami sebagai warga negara seharusnya Menerima kami dengan keadaan kami Kami juga bagian dari Indonesia Republik Indonesia Kami datang dengan baik-baik Dengan sopan, dengan martabat Kami datang untuk menyerahkan Uang Apa yang hak diperintahkan oleh negara Untuk meminta, menuntut untuk uang untuk dikembalikan kami dengan baik-baik juga mengumpulkan uang serta bukti transferan kami datang untuk menyerahkan malah mereka menolak kami sehingga kami mengutuk keras terhadap cara-cara seperti ini ini adalah negara dan lembaga keuangan Kementerian Keuangan yang sopan kami juga datang dengan sopan dengan cara kami tidak terima ini kami tidak sangat kecewa sekali mungkin ada yang mau tambahkan dari Danu atau Amrah alasan penolakannya Ya ini alasan penolakan bahwa hari ini kemarin dikeluarkan surat edaran bahwa kelima kementerian akan dibuka dan akan dilayani setiap masyarakat Buktinya keterangan dari pimpinan maupun security Bahwa dibilang gak ada staff maupun humas Sampai bahkan minta di lobby untuk mau serahkan aja gak bisa Berarti ini ada apa? Itu pertanyaan buat Uh, kementerian keuangan bahwa sudahlah jangan berbentuk rasi seperti ini terhadap orang Papua kami datang dengan baik danung, tadi yang mau sampaikan iya, uh, hari ini kami datang di kementerian keuangan ini uh, negara telah meminta uang biaya pendidikan kawan peroliga koma segera dikembalikan, nah sehingga semua rakyat Papua, mereka mereka mengumpulkan dana dengan sebesar lebih bahkan lebih dari nominal yang negara minta. Dengan melebihnya mereka kumpul dan kami datang itu kami memberikan secara simbol dengan bukti transparan uang. Tapi hari ini pun negara melalui kementerian dia tidak menerima kami. Nah, artinya. Negara punya watak mens rasis, dan kriminal terhadap orang Papua yang kulitnya hitam kayak saya. Rambut gitu itu terus bertumbuh melalui negara, bahkan rakyat juga punya persepsi, ini, yang, persepsi yang, yang sama. Yang dibangun oleh jadi yang dibangun oleh negara ini sendiri. Nah, jadi saya mau bilang bahwa uh, negara tidak pernah memberikan ruang untuk bagi orang Papua, orang Papua itu selalu memberikan yang terbaik untuk negara ini. Apa kurangnya? Negara minta apa, orang Papua selalu setia. Sumber daya alam semua, tanah hutang semua dieksploitasi orang Papua tidak pernah bicara banyak, diam karena orang Papua tahu, mereka sadar dan hari ini kenapa mereka bisa ber bela-bela untuk mengumpulkan dana untuk membantu kawan Peronika Koman mereka tahu orang Papua sadar bahwa hanya kawan Peronika Koman yang punya hati nurani, yang punya hati yang mulia untuk membela orang-orang yang tertindas Oleh sebab itu, orang Papua jika pun ada permintaan lebih dari itu pun orang Papua akan siap untuk bantu bukan hanya Peronika Koman, selain Peronika Koman yang berbicara soal Papua Negara memperlakukan nasib mereka juga sama dengan Peronika Koman Orang Papua siap ada untuk mereka yang berbicara untuk orang Papua Dan orang Papua akan siap melakukan yang terbaik Kami sebagai manusia yang punya martabat Sekalipun martabat orang Papua selalu direndahkan seperti yang tadi Mereka melihat dari kehadiran kita seperti apa Tapi kami tetap terima Karena sebagai suatu bangsa yang dijaya, layak diperlakukan seperti ini. Jadi wow. kami sebagai bangsa yang dijaya oleh Republik ini, kami terima. Apapun perkataan monyet, hitam, primitif, terbelakang, kami terima. Dan itulah menjadi senjata yang ampuh untuk orang Papua berdiri di kaki, kakinya sendiri. Tadi Bapak bilang, uang yang terkumpul lebih dari yang diminta. Nanti kelebihannya bagaimana, Pak? Yang terkumpul atas nama dari hasil Mbak itu lebih dari itu semua transfer ke rekening keuangan, ke Kementerian Keuangan itu dari transfer kakak? udah, udah semua ini jadi kembaliannya ambil saja? ya perlu kasih kembalian, negara ambil aja. negara lebih butuh uang dibandingnya orang Papuanya jadi apapun yang negara butuhkan, orang Papua akan bayar apapun nilai yang negara minta, akan bayar dan bagi orang Papua 7, eh, 773 juta itu kecil. Kami hanya butuh hidup yang tenang saja. Ini kami penggara, tidak butuh yang lain-lain. Negara tidak butuh eh, tidak perlu kembaliin sisanya. Tidak perlu kembaliin. Ambil aja. Karena aja tidak terlalu butuh. Itu hanya itu saja cukup. Jadi gitulah kami berikan apa yang dibutuhkan oleh negara dan berikan kepada apa? Tambahkan kementerian. Kementerian keuangan yang menginginkan uang ya kami hari ini datang serang mau serahkan lah kayak seperti itu. Sekarang bisa dijelaskan sejak kapan transfernya dan berapa kali transferan? Ini sudah sekitar enam kali transferan hasil pengumpulan dari masyarakat uh, Papua seperti itu dari jadi Papua dan Papua Barat. Jadi ini kan sekarang nggak bisa masuk ya, ke sana. Ya. Rencana selanjutnya seperti apa? Rencana selanjutnya kami akan tetap karena kami tidak bisa makan duit ini hmm. karena ini